Gimana sih, makanya dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, seperti biasa ya, disini saya akan memberikan persetujuan yang terbaru lagi ya. Jadi, di sini itu spesial tahun baru, guys. Jadi, oke lah, kita langsung aja sih, per super katsu. Oke lanjut ke versiode yang kedua. Oke okay, lanjut ke presiden yang ketiga. Tarif project. Oke okay, lanjut ke presiden yang keempat ya. oke lanjut ke presiden yang kelima <SILENCIO> oke lanjut ke presiden yang keenam guys ya Oke, lanjut ke versi yang ke-7. Oke, lanjut ke versi yang ke-8. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-9 ya Oke okay, lanjut ke versi yang ke-10 Bagaimana guluk orang lain Oke lanjut ke presiden ke sebelas Oke lanjut ke presiden ke dua belas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 Oke lanjut ke presiden yang ke-15. Oke lanjut ke presiden yang ke-16. <isms> ke Presiden yang ke 17 <SILENCIO> Oke lanjut ke Presiden yang ke 18 <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke presiden ke-19 Oke okay, lanjut ke presiden ke-20 segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya